Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimanapun kalian berada kembali di FATV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Vitamin bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah bersama-sama selalu manapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini Banyak sekali vitamin yang sangat membahagiakan persahabatnya yang disuguhkan langsung oleh idola kesayangan kita yang lagi pada makan persahabatnya dinner bareng malam hari ini Masya Allah tempatnya mewah banget Bunda Lesti memakai tentunya outfit yang sangat kece, warna kuning, aduh insya Allah banget ya Bunda El, begitu cantik, Papa Bilar pun begitu ganteng sekali, Allah. Dan tentunya perselamatan di kolom komentar, banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan dari akun instagram author Mimi Handayani mengatakan ngeri-ngeri sedap Min katanya Tiam melihat idol kesayangan kita lagi pada makan di ketinggian persahabat ya, di Masya Allah pokoknya tempatnya mewah banget Ini mah kebahagiaan yang sangat luar biasa ya yang disuguhkan langsung oleh idola kesayangan kita dan kita lihat juga persahabat ya ke kabar selanjutnya langsung diunggahnya Papa Bilar yang memposting foto bareng sang istri tercinta aduh makannya ini mewah banget ya luar biasa dengan senyuman manis dari keduanya Masya Allah makin membuat kita sebagai warga konoha sebagai fans sejati Leslar dibikin bahagia kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Bi Lesti kejoram makanya pasti tremor, Hihi katanya tuh ya aduh Papa Bilar ada aja kelakuan yang bikin kita ketawa bahagia banget ya Hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan di postingan ini Dari akun apartemen Bintaro buat Dede mengatakan The Real dinner sama kamu bikin aku melayang katanya itu Masya Allah luar biasa banget ya dan kita lihat juga bersama dia komentar selanjutnya dari akun Instagram bilar.edit mengatakan Bang bi masa muka senyum padahal dalam hati tegang katanya tuh ya <luluh> luar biasa banget nih ini tentunya kebahagiaan yang sangat masya Allah luar biasa. Dan berikutnya juga persahabatan kita ke kabar dari Bang Borilmi yang baru saja mau posting foto bareng tim Leslar Entertainment ini keren banget ya. Sambil ngevlog, sambil buat konten, semangat terus buat tim Leslar Entertainment. Semoga selalu diberikan kebahagiaan. Terus kompak, terus solid untuk menyuguhkan karya terbaik, amin. Dan pastinya, kita juga masih menunggu Cidukan-cidukan vitamin bahagia dari Lesti dan Bilar. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini dulu informasi di malam ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang. Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.